Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya sedikit ingin berbagi info juga berbagi tutorial cara membuat tangga banyak tukang yang belum tahu apa yang perlu dipersiapkan agar pengerjaan cepat irit bahan dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, untuk tangganya ada di sana, di dalam ruangan sana. Untuk tangganya seperti ini. Oke, okay, let's go. Jangan ke, tidak usah berlama-lama. Mari saya tunjukkan untuk cara pembuatannya. Oke, okay, let's go. Ini terus naik, nah, terus lipat di sini, baru naik. Nah, itu ada, naik ke lantai atas. Dulu dibuat Perancah Ini trik Trik Dan untuk Di bawah tangga ini Ada kamar mandi untuk Rencana Memanfaatkan ruang kosong Agar tidak Tinggal Kucing iya pak sis ya dengan kucing ya kucingnya oke okay. nah iya kucingnya oke okay. ngonratin ke kamar mandi tinggal kucing proses pemasangan tangga yang nomor dua yang pintu ke atas, loh. Awal mula dikasih. Oh, apa itu keempat? Usuk, nah, bahasa negatif. Dikasih usuk itu sebagai... Sudah dipasang. Ini sudah dipasang. Tapi nanti berhenti di sini dulu. Nanti untuk sistem itu naik ke sini. Ini sementara ditutup terinfek, germis untuk jaga kesehatan. ukur dulu dulu, korban selanjutnya, <laughs> kurang nante pun masih Pasang triplek dulu, barangkali nggak -barang terus dipasangi besi di untuk bahan tangga. Yang ada besinya sudah. tanggal lebarnya di ketinggian empat tiga dua ribu dua puluh dua biji, sekad biji. Oke, perang santai sama meteran toh. Meter. Sama meter berarti nek jadi rolas Balik ke jadi sudah terpasang nanti setelah itu di dikat. Dibawah sudah ikat tutup besinya dari ukuran 10 cm. Hmm. Hmm. Itu persiapan untuk masang besi yang atas. Ya. Oh iya, kotak kari ada nah, perasaan, ada perasaan, ada perasaan Tak berapa berapa orang? penutup. tembak kamar mandi di gak bisa nopo kirim, jadi dicar di sini, ya. pasang penutup. Satu sisi ada tujuh, sing sembilan Tian? Iki sembilan itu, sembilan yang ada tujuh loh itu proses pembuatan penutupnya jadi nantinya buat gambar ini loh untuk car ketebalan 15 cm Pembuatan Untuk Rangka tangka Sudah selesai ini tinggal Proses pengecoran lor Nah untuk proses uh, Pembuatan Kolom ya, Seperti ini Nah ini nantinya dicor Dicor sampai rata Dicor sampai rata ini lor ini cornya sampai sini ini ada batasnya cor nah ini nanti cor penuh cornya dari sini jadi nanti dicor dari atas penuh-penuh penuh turun-turun penuh, penuh, sampai turun bawah <tuh> tidak memerlukan biaya banyak ini hanya di ketinggian empat meter jadi dilipat dua Anak tangganya yang atas 9, yang, uh, yang atas 7, yang bawah 9. Irit dan murah biaya. Pasalnya begini. Coba kita naik ke atas. Kita naik Sama juga seperti itu Ini untuk Pembagi dua Jadi dilipat di sini Nah, seperti itu Nanti yang di disini saya manfaatkan Untuk uh, Kamar mandi Jadi Di bawah tangga Nanti saya manfaatkan Untuk membuat kamar mandi Jadi biar Untuk memahkan Tempat yang kosong Seperti itu lor ini mungkin ada yang belum tahu cara membuatnya juga, berapa sih biaya ini? Orang so biaya ini rok okay. untuk membuat tangga. Ini hanya memerlukan 8 launcher untuk besinya. Terus, apa pinteratnya ya? Turah-turan gue bagi telur. Sekarang itu ada aruh tampaknya tangpang yang ayam No. Mm -hmm.